Perkenalkan kami dari kelompok tiga yang beranggotakan Danang Sulistiyonu Nugroho, Faiha Nur Azizah, dan saya Destan Yanni lalu Nurrohmah Khairunisa, dan yang terakhir Ilham Asyad Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan pelatihan. E, dan sebab yang akan kami jelaskan, yang pertama ada definisi manajemen keuangan lalu ada manajemen keuangan dalam pelatihan, lalu yang berikutnya ada jenis dan klasifikasinya, lalu ada tata kelola, dan yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat dari suatu anggaran. Yang pertama adalah definisi dari manajemen keuangan secara umum, yakni merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, Pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah pengertian manajemen keuangan berdasarkan para ahli. Yang pertama berdasarkan suatu ia berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi ke keuangan. Yang kedua berdasarkan James Farhoud, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Selanjutnya berdasarkan GR Terry, ia berpendapat bahwa manajemen keuangan merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan didikan atau pengarahan e, suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dengan maksud nyata. Selanjutnya berdasarkan Liveman, ia berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan mendapatkan uang bunda memperoleh aktivitas jadi, dari penjelasan definisi sebelumnya, maka manajemen keuangan dalam pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pelatihan yang telah tersusun dalam program pelatihan yang biasanya telah disusun pada masa penyusunan anggaran tahunan perusahaan. Lalu, materi berikutnya adalah jenis atau klasifikasi. Jenis yang pertama adalah Need Assessment. Jadi, biaya ini tidak selalu diperhitungkan karena hanya timbul apabila memang program training didahului dengan kegiatan need assessment yang membutuhkan biaya yang signifikan. Kemudian, design and development. Biaya ini dikeluarkan dalam rangka mendesain dan membangun program training yang biasanya diperhitungkan secara pro prorata selama satu atau 2 tahun kecuali apabila program training tersebut diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, jenis yang ketiga ada Equation. Biaya ini dikeluarkan apabila program training dibeli dari pihak ketiga, meliputi antara lain pembelian materi, lisensi, biaya sertifikasi, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan hak untuk menyelenggarakan training tersebut. Kemudian, Delivery. Komponen biaya ini merupakan yang terbesar dibandingkan biaya-biaya lainnya, meliputi salaries of trainers, program materials, travel and meals, serta fasilitas yang digunakan. Kemudian ada evaluation. Biaya ini dikeluarkan pada saat dilakukan evaluasi training, khususnya level 3 dan level 4, yang dilakukan setelah ex-peserta kembali ke tempat kerjanya masing-masing, meliputi biaya yang terkait dengan penyusunan dan pengiriman kuesioner serta survei yang dilakukan. Dan jenis yang terakhir ada overhead. Biaya ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan program training tertentu dan relatif sulit untuk diperkirakan secara tepat. Di samping nilainya yang tidak terlalu signifikan dalam perhitungan biaya penyelenggaraan suatu training. Yang berikutnya saya akan menjelaskan part 3 atau bagian ketiga tentang tata kelola dalam pelatihan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan atau anggaran dilakukan dengan mengusulkan kebutuhan anggaran melalui proposal. Proposal akan dibahas dan dievaluasi oleh pengelola pelatihan untuk diajukan kepada pemegang keputusan dengan tujuan mendapatkan persetujuan anggaran dan pelaksanaannya untuk struktur anggarannya ada serta yang berupa transport dan honor dua pengajar yang berupa jam pelajaran honor dan transport yang ketiga ada panitia atau honor yang keempat akomodasi kelima konsumsi enam bahan atau materi bahan ajar alat tulis dan yang ketujuh adalah sertifikat Kemudian, muatan rencana kegiatan ada perencanaan diklat, persiapan kurikulum modul bahan ajar atau bahan tayang, penetapan tenaga pengajar, seleksi peserta, pemanggilan peserta, pelaksanaan diklat, praktek kerja lapangan, dan evaluasi diklat. Yang kedua yaitu pengorganisasian dan pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan pelatihan, organisasi, perlu disusun dengan struktur dan uraian tugas yang jelas. Organisasi tersebut perlu dibentuk dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kerjasama. Unsur biaya yang dibutuhkan secara keseluruhan dirancang secara utuh dan cermat. Untuk tahap pelaksanaannya, yaitu ada persiapan atau Biasanya mempersiapkan administratif dan edukatifnya, materi. Yang kemudian ada pelaksanaan, yang berisi pembukaan, penjelasan pelatihan, sampai penutupan. Dan yang ketiga ada pelaporan, yang merupakan tahap akhir kegiatan pelatihan. Part 4, evaluasi. Kegiatan. Untuk mengetahui apakah tujuan diklat telah tercapai atau bagaimana pengaruh program pelatihan terhadap perubahan KSA. Peserta diklat dikenal dengan istilah evaluasi diklat Tujuan penyusunan anggaran pelatihan Yang pertama, memberikan bantuan atas jumlah dana yang digunakan Yang kedua, merinci jenis sumber dana sehingga dapat memudahkan pengawasan Yang ketiga, merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal Yang keempat, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat Yang kelima, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan biaya Lalu, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari suatu anggaran yang pertama adalah segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Lalu yang kedua dapat memotivasi pengelola pelatihan karena ada tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Lalu yang ketiga menimbulkan rasa tanggung jawab pengelola pelatihan. Lalu yang keempat menghindari pemborosan dan juga pembayaran yang kurang perlu. Karena dengan adanya anggaran ini, maka segala kebutuhan dalam satu pelatihan yang akan dibeli atau yang akan diadakan itu sudah uh, tercantumkan dan sudah diplot-plotkan. Karena anggaran di sini merupakan dokumen rencana kerja yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu. Lalu yang kelima ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Uh, karena dengan adanya anggaran tersebut maka pengelola pelatihan di sini harus dapat Benar-benar memenuhi dari anggaran Dan bila mana jika dana atau uang yang dianggarkan tersebut minimum dan juga pas-pasan Maka pengelola pelatihan di sini harus dapat memanfaatkan sumber daya se seefisien mungkin Agar dana tersebut dapat memenuhi anggaran Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.